Membersihkan kebun hari ini dimulai dari nol. Saya akan membuat batasnya dulu, gitu ya. Saksikan terus sampai selesai. Baik sekarang kita akan pindah ke pinggir kebunnya karena kita akan membuat batasnya dulu ya. Kita cari pembatas kebunnya dulu di batasnya. ternyata di kebun kita ada satu pohon sawit yang sudah sangat lama tidak terawat kita bersihkan saja setidaknya kita berusaha mungkin ada hasil dari buahnya nanti ya walaupun cuma sebatang sisa-sisanya kita bersihkan sekarang Beginilah pohon sawitnya setelah kita bersihkan, mungkin usia sekitar tiga tahunan ya. nya sudah banyak. Kita bakar sampah dulu. Karena udah menumpuk takut ada ular yang bersarang di sampah ini. ya apinya sudah besar ya. sampahnya berhasil kita bakar meskipun cuacanya agak mendung sampahnya basah ya ini sudah menyala semoga cepat bersih bisa kita tanam labu air menjelang sore kebun sudah kita buat jalan untuk pembatas luas kebun kita itu dia ini kebun kita semua sampai ke pohon pinang itu ya mungkin sekitar 600 meter ini sampah yang tadi sudah menyala sudah bagus dan kebun ini sudah lama saya tinggalkan maka dari itu saya pun sudah kembali ke kampung halaman, tidak punya lagi kegiatan di luar daerah di kota, maksudnya sekarang keseharian saya cuma di kebun menanam sesuatu untuk kebutuhan keluarga. Nah ini kondisinya masih sangat semak belukar. Nah itu ada perbukitan sedikit tempat kita membakar sampah larusan. Untuk hari ini saya cukupkan dulu Nantikan Kegiatan saya terus di kebun Karena setiap hari Saya akan membuat sebuah video Kegiatan saya di kebun Akhir kata Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh